Oke. Okay. Atau Halo guys, hari ini mau main Apex lagi. Ya, hari ini main Apex lagi. Jadi uh, langsung aja mulai. Sebenarnya sebelum bikin video, saya kemarin tuh coba main dulu soalnya orangnya udah naik jadi gold ini. Jadi gold jadi ya, otomatis lawannya juga tambah susah ya, jadi saya tuh kalah-kalah melihat cuman saya nemu kalau taktik mainnya itu kalau banyak, itu kalau musuhnya banyak itu sembunyi dulu, cari tempat yang enak buat nembak terus, kalau musuhnya cuman satu kejar, terus tembak aja iya, itu yang saya temuin kejar tembak cuman kalau memang darahnya itu ya darahnya tinggal dikit banget mendingan sembunyi dulu sih darah atau enggak apa ya taktik ngelabuhin musuh pakai ini sembunyi-sembunyi terus tembak ya ada caranya waktu itu saya kalau nggak salah pernah coba itu taktik emm um, apa ya Lari tembak Lari nembak Lari nembak tuh kalau memang musuhnya Kita kalau pengen Adu Adu gimana Adu gesit gitu ya Kayak Iya gitu lah Lari nembak Lari nembak Gitu Kenapa dua Nice Aduh Ini kalau dua ini Oke, ini udah. Oke, ini udah langsung mulai. Apa ini grafiknya bagus ya? Semut, sama semut smooth, belum? Semutnya lumayan ini temen kita nih adalah jam masternya dia mau turun di mana nih S apa ya enak sih S. tapi mana mau turun di mana waduh ternyata kita ini satu pesawat toh ya Iya hmm, kita ini satu pesawat oh, gitu ya terus tau semuanya dardor-dardor dar. kirain beda pesawat oke okay. Let's go over here. Seharusnya so, di sini lumayan oke okay sih ya. Nice. Aduh. Yang peturnya di sini? Manjat. Ambil. Nah di sini ya. Careful ada ada musuh ada musuh ada musuh hati hati hati hati hari first ini jadi bela diri ah isi sekali hati hati dari belakang oh yuk dari dulu Aduh, amunisinya habis, guys. Ntar, aduh. Kok bisa sih kayak gini? Ntar, saya habis. Kok gini sih? Nah, cepat, Tolong dong. Siapapun. Bentar. Ntar, tar. Nggak gampang, Cuk. ya ya, ya oke okay. ya ini lari dulu ya oh ya kalau soal senjata itu soal siapa orang ini ya, jadi kalau misalkan senjatanya bagus juga kalau orang yang gak jago ya gak bakal menang sama aja gitu Ini jadi kalau milih-milih senjata itu ya tergantung orangnya. Jago apa enggak? Kalau enggak ya sama aja. Ya intinya gitulah. Apa nih? Terpul. <tuh> Aduh, edah, hampir aja tadi, mati, aduh, kok bisa ini, habisnya si charge itu dulu ya, oh dia defusion, nice deh, mantap, Nah, ambil ini deh, pistol suntik nggak keambil, apa udah ada, gak tahu. Oke di bawah wish. mantap di bawah Oke di bawah mantap Nah di bawah mantap Hati hati hati hati Tree. Ini deh. Digital ya aja Digital three ini ya. Huh. Hmm. Bus. Makanya yang mana guys? Bingung aduh ini, ya. Ini aja deh. Aja deh, lebih oke okay kayaknya nih. Kita sudah keluar rest, kosong. Ini nakan ini aja deh. Hammer point apa nih ya? nah ini kayaknya lebih oke okay. untuk meningkatkan perisai harus ngekill musuh dia sudah mulai ngekill musuh aduh takutnya kalau kesini musuh yang muncul malah op-op lagi eh, apa tuh itu udah diambil, siapa yang ngambil ini Ngambil siapa ya? Konsru turbo charger. Ini turbo charger ya udah nggak bisa guys, aduh, sabar sabar kesana nih, eh, kita harus tolongin tuh teman kita, aduh dia mati, biasanya temannya, aduh, ayah temannya banyak, ntar, tar tar, Garario first, Saya harus cari dia dulu ntar, tadi ya dapat. Bebas, tampil banner teman kita. Aduh, careful! Oh no, oh, oh no! Ui. wah, dia mau pebet dah. tolong tolong tolong tolong dah. tolong Edda ah aduh nah ya kalah aduh ya sengkainya nambah sih ya. oke okay, let's go, mulai okay, saya rasa ada nambah sih buka, kita buka yang baru oke okay, ntar kita pakai yang itu, oh iya betul, final ini apaan ya nah ini doang oke okay, deh, let's go, mulai lagi ini asli kesel banget dah. Bang lagi. <laughs> Aduh. Satu orang lagi Siapa nih? lima sembilan Siapa nih? Satu orang lagi Terus udah dimulai sih satu orang lagi siapa aduh nice enggak tadi kan udah main satu itu orang tuh nih di cepetin Is, ini selalu sama, oh, enggak ada nggak sama? Ini kenapa sama mulu ya? Dasar saya ada baru deh. Kalau kabur dulu, terus langsung balik badan, terus langsung tembak, kayaknya ada. Iya, itu kayaknya bener sih. Jadi kabur, tapi kabur ke arah musuh sampai ke belakang musuh terus balikin badan terus tembak Begitu ya tercoba pakai itu ini tadi yang ini larinya yang pakai siapa tuh yang pakai yang pakai legend red itu cepet bet Oke, terserah tuh motoran di mana? Ini kan sama, jangan sama lagi dong. Ini dia. Ya, ini sama dan ini dah, dah. Ya, ini sama nih. Setelah squad bug. bakal, bakal oh enggak kita ke gedung, nice Kita ke gedung. dan juga gak banyak kok yang ke gedung. Sip dah, let's go. Dan kita cepetin, guys. Oke turun Nice Pilihannya juga lumayan Mantap Cuma kalau disini harus hati-hati Dan ini kosong Mana sih ya? Careful Kayaknya gak ada musuh di sini. Aduh, ya di sini kayaknya gak ada musuh deh. pakai senjata ini ada? sonar. Bisa dari situ hati-hati sub nah itu dia kelihatan. Tembak situ cu, belakang atas kanan, ke atas lo ke atas. Oh no. Nah terus balik badan gini ya kalau nggak salah. Uh, mati kau. Uh, susah bet, Ay. Ini senjata apaan sih? Susah bet dah. Susah guys. tahu kontak nice ini ada di sini ya bentar ini susah bet asli dah asli susah bet hati, -hati. dari sini ay. bawah bawa Susah bet dah Ini senjata apaan sih Pembidiknya susah banget Senjata apaan sih ya Waduh Waduh Waduh Eh dah susah bet guys nah, Bodo amat sini ah. aja saya tau Nice mantap Aduh, iya, ada dua, enggak satu. Berapa sih? Ntar dari sini ya. Ada tiga, aduh. Nah, yang ini sih. different with my ultimate, nggak ngerti. Oh, ya ya, aduh, tar tar ada, susah, aduh, Mau ulang lagi guys. Ya ada ya, ulang lagi. Susah ini guys, oh, depan. udah mati di sini kayaknya salah tempat deh tadi. Ya, ada lain kali terbilang ke temen dah. Asli itu susah banget, susah banget guys. Musuhnya ada di mana-mana. Mereka gimana sih ya? Nggak, kita di tengah, musuhnya mungkin memang musuh yang lain Jadi musuh ini, juga musuh yang ini Cuman, mereka kayak ngepung gitu ya Ayo, ini satu lagi nih Ngepung, cu. itu kayaknya lokasi yang enggak tepat deh. Lain kali di gedung-gedung, jangan di situ kali ya susah banget ayo bisa ayo. ayo ayo nih satu orang lagi nih siapa nih ayo nih satu orang lagi siapa nih aduh satu orang lagi siapa nih satu orang lagi nih Nice. Mantap. Aduh, asli tadi susah bet, Aduh, tangan sangat pegul. Aduh. Oh. Tapi kok bisa ya? pengennya sih sebenarnya ada satu cara ninggalin teman tadi kepikiran cuman kalau ninggalin teman kayak aduh nggak setia kawan bisa sih biar selamat kabur cuman itu kan di, kita kan dicepung ya bisa sih selamat cuman kabur gitu cuman kalau kayak ninggalin teman kayak ini ya kurang ini coba nih aktifin aja halo halo halo halo kau bisa sih tadi kepikiran kabur Oke, mau turun di mana? Waduh, baterainya! oh situ nice mantap ish Bukalanima, mantap ini huh? bukan ke situ ya ya aduh salah tapi enggak dia berhenti di situ itu nggak kurang ngerti dengan susah di sini aman kan ya bisa kabur Ya lain kali kabur aja dah Habis ntar tolongin temen baru terambil ambil banner nya Kalau itu makanya udah dipastikan agak susah ya terambil ambil banner Terus ya. Eh apa nih Nice Let's go is What is this oke okay ini habis warna nice, ini ada banyak ya banyak ada banyak guys Good. oh iya ada banyak hmm next this, ini juga ada sini banyak guys Hai hmm, enggak usah baik berat kayaknya enggak nggak ada orang ya di sini ya sepi, untung udah nggak jadi sini ya nice juga miliknya dia Hai pintu masuk ada dua Udah ini udah I'm not ready I'm still searching for What is this Huh? Where's blazer. Kedapa? Oh ini dia Now I'm ready Let's go Wait ini tempat apa ya Mungkin kayaknya diambil dia let's go I'm ready now let's go to our friend. the color is blue and now you go for us okay nice I think this empty no I think this there's no enemy here from here yes there's no enemy. Problem, huh yes there's no enemy in here so empty What is this All right wait careful be careful careful be careful There's enemy. Careful. Nice. There is. Nice. How fast? That's so fast. Careful. There's one another enemy. Is this that one? Okay. Ini suara apa dah? Guys, udah cari sub kill Tadi ada musuh loh, beneran ada suara jelak kakinya Tadar, coba-coba ambil Oh ini energi ya Asli, tadi beneran ada di sini. Ini dia nih, di atas. Tung aja. Oh ya, yeah. ada musuh lagi. Oh apa nih? Oh ya, ada lagi nih. Waduh, ada lagi nih. Aduh. Dan dia di situ. Uh. Uh. Uh. Nice. Oh no. First I must to run first. Lagi okay, nice. Uh. Nice. tadi benar-benar, aduh itu musuh, Untung dapat itu ya Oh no, itu yang teman kita yang apa tuh? Wait, nah itu dia, Udah aku duga. Sebar, sebar. Itu dia dari jarak jauh sekarang. Kebum, datar, sebentar sebar. Oh no, careful. Help me run first to the run first to the zone. Thank you. Yeah, that's not easy, you know. Come that way. Wait, where are we going? That's not safe, please. Searching, is searching. What's the name is um. Zone, yes. Zone, zone, zone, zone. Oh. Zone. Zone first, zone, zone. Okay. Thank you. Wait. How. Zone. You're so smart After this we will fight them Zona dulu ya guys, takutnya ntar ini Tapi sebenarnya memang yang paling dihitungkan itu kita ya, kok soalnya kita ada yang di paling depan Nah musuhnya pasti di belakang nih, siap-siap Susunya pasti di belakang nih, hati-hati. Tadi -hati. ya udah, bener-bener. Tapi saya masih, saya masih enggak duga ya, guys ya. dia nembak-nembak masih udah kayak waktu gitu. Therefore. Oh. Berdamage banget. Yo kayaknya kita bakal menang deh. asli tadi gejedor, bener musuhnya ada di belakang berarti dia laut root yang selama, cuma agak lama berarti kayaknya kayaknya ngeheal dulu oke, okay, jadi kita ke atas aja ya ke atas apa gimana, yaudah kita ke ini Baterai sudah merah Jadi Memang gitu ya Iya bener Kalau musuhnya satu langsung hadapin aja Nah ini sentinel nih yang tadi cari-cari Tapi nggak pakai sentinel apa gimana adanya aja deh, sepertinya emang nggak bakalan ini nanti. Ya saya masih kurang hebat lah gitu deh. Kok kita jadi berpencar ya, Tunggu, biar Ada musuh juga kok sekitar sini. Let's go, Sup. Nah di sini ada musuh nih baru nih, siap-siap hati-hati, siap-siap sini ada musuh nih, dia pasti naik nih kok oh, enggak, untung enggak naik sini pasti ada musuh nih hati-hati-hati aduh nah itu dia sip, betul bawah kan dia, enggak tahu tak nah, kelihatan cuy what is sih ya temen gak kena kita gak kena aduh guys ini nge-lag -like nih aduh ya nge-lag -like dah oh no, what's happen gimana sih Aduh guys, boleh ngelag -like guys? Nah, udah mulai online. Ah, ngelag -like lagi tar guys, tar Aduh, dari belakang. Ternyata, stu. tar guys. Ini ada musuhnya. I'm here now. Nice. Are we... What? Did we win this? Oh no. I think there is one another. Wait. Wait. Guys, wait a Wait Online, this is online back. Yes, this is online back. Oh no, this more was. Oh no, more worse again. worse Wait still stabilize What's happen? Ya, pemancar sinyalnya kenapa ya, guys? Aduh. Ya. Tuh deh. Tuh-tuh ini kan di ini ya. Tuh guys ya. Ini pemancar sinyalnya asli kenapa, deh? mainan game asli guys ini memancar sinyalnya kenapa dah atau karena bacanya baterainya, ya? baterainya udah gini masih ngelag -like dikit-dikit masih ngelag -like, masih ngelag -like, masih ngelag -like. Dan... masih ngelag -like guys ini guys Ada hilang deh, ada hilang mah kan? enggak masih mau race ini kenapa asli karena baterai aya deh, ya ya, kita saatnya balik guys, aduh aduh, first is popol no, merah stabilizer. Guys, nice. cara balik nih gimana? Asli dah ini, cuma cara balik gimana? Cara balik gimana? Tada tada. Cara balik gimana? Mana oh, darahnya ini? Ah nice. Yeah. Keren tuh ke tuh. Waduh. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Buruan, buruan, buruan, buruan, buruan, buruan. Buruan Ayo buruan, buruan, buruan, buruan. Buruan. Sabar, sabar, aduh. Kalau kalian kalau kemungkinan kita juga akan aduh. Sabar, sabar, sabar. Aduh. Wah. Itu dia. tar tartar. Iya, iya, iya. Anu, anu, Tapi deket sih. Aduh, dari kanan, dari kanan. Nanti aja sini, saya akan urusin. Nice, we will want this, right? Just wait. Sudah, ayo deh. Saya tinggal dikit lagi nih aduh. Ayo, ayo. Ayo, ini bisa pakai apa tuh scanner ga? Tapi enggak bisa ya. udah merah ini sudah merahnya cuman tas masihnya tas masih cupu guys oke okay. thank you mau nah, kemana nih zona aman oh iya biasanya mau di zona aman ya Ya ada tapi kamu pasti ngarahin yang ke atas tapi nggak bisa ya ada ini kita turun Mana lagi guys. Ini dia. Aduh, aduh, aduh. sini sini sini. sini, ini see, sini, sini. sini, nanti dia, oh, careful, oh no, Help. Help. Help. Oh see, no. Help. see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, see, Hurry up, there's two enemy left. Hurry up, hurry up, hurry up. Two enemy left, hurry up, hurry up. Oh, hurry up. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, hurry up, Oh, no, no, no, no, no, no, no. Well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, well, Ya well, well, oh, iya, ya well, well, well, well, well, well, ya. Kita ketemu di video selanjutnya Bye bye